Ikutin. Juga Bapak dan selajari Buat tangan kuncikan. Ibu jari kiri gosok memutar Ibu jari kan gosok memutar tangannya. Ujung jari putarkan Jari kanan, jari kiri Giri Pisi Pisi terus sampai hilang sabunnya, terus sampai hilang.